Pasti sudah banyak dari kalian yang sudah tidak asing dengan nama Joko Kendil yang viral di TikTok. Aksinya menjadi musafir dan berjalan kaki tanpa alas kaki ini mencuri perhatian banyak orang. Seorang laki-laki yang menyebut dirinya Joko Kendil ini ternyata memiliki nama asli Kusnan. Joko Kendil yang memiliki penampilan yang khas, yaitu pakaian serba hitam dan menggunakan celana cingkrang dan baju lengan panjang berwarna hitam, serta penutup kepala yang juga berwarna hitam. Tak hanya itu, ia juga menggunakan aksesoris yang tak biasa seperti caping dan tasbih yang ia jadikan kalung. Pria berusia 41 tahun ini mengaku sudah melakukan aksi safar sejak usia 19 tahun. Ia sudah berkeliling dengan berjalan kaki sejak tahun 2001 lalu. Selama bermusafir, ia selalu membawa tongkat dan juga mencangklon tas di punggungnya. Saat diwawancara, Joko Kendil mengatakan bahwa tujuannya saat ini adalah ke Gunung Muria alasannya pergi ke Gunung Muria adalah untuk mengambil tongkat yang ia kuburkan jalannya yang sangat cepat membuat orang-orang di sekitarnya terheran-heran dia mengatakan bahwa selama ini ia tidaklah jalan kaki tetapi menunggangi seekor macan putih macan putih inilah yang mengantarkannya menuju tujuannya saat ditanyai ia mengatakan bahwa ilmunya tersebut berasal dari Syekh Jangkung dia mengaku akan berhenti melakukan aksi musafir di tahun 2025. Ia akan kembali lagi kepada gurunya nanti dan berniat untuk mencari jodoh. Joko Kendil mengatakan bahwa gurunya bernama Syekh Hadi Guntur. Sebutan Joko Kendil ini ia dapatkan dari sang guru yang dianutnya. Beberapa waktu lalu Joko Kendil berhasil menghebohkan jagat maya karena disebut-sebut sedang musafir dengan dibarengi dua harimau gaib dan satu singa yang juga gaib. Kali ini Joko Kendil kepergok warganet net sedang naik tiger atau harimau? Videonya pun trending di twitter. Penasaran bukan? Eh tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Joko Kendil numpak tiger atau macan ira? Tulis seorang warganet dalam keterangan sebuah video yang memperlihatkan Joko Kendil naik tiger. Namun ternyata dalam video tersebut bukanlah Joko Kendil naik harimau yang sebenarnya, melainkan naik motor tiger. Dengan baju hitam-hitam khasnya dan juga dengan tongkat dan tas yang digendongnya, Bah Joko Kendil bahkan beberapa detik terlihat menatap ke kamera di perekam. Sebelumnya kehadiran Bah Joko Kendil menjadi sorotan di mana saja saat dia berada. Baja Joko Kendil selalu menggunakan baju hitam dan saat melangkah menggunakan topi kayu. Baja Joko Kendil adalah seorang musafir yang mendapatkan wijangan dari gurunya untuk melakukan perjalanan spiritual. Baja Joko Kendil ini mengaku sudah mengelilingi pulau sebanyak tujuh kali dengan ditemani macan putih yang didapatkan dari gurunya. Sosok Bajoko Kendil ini terposting di video aplikasi TikTok. Beberapa netizen yang menangkap sosok ini banyak yang memposting kehadirannya.